Samping itu, ya, adik mengambil jancang. gol, gol, nama ya tuil, ya. jilat nama ya. Kota Lut Sumawi, jancang, ramat, gol, berkelak di laki-laki tidak mengambil anjang anjang? Ya, tidak. Ya. Yeah. Nah, ya, kita lihat Kanti mengambil la Kanti. Ya, satu sama. Selanjutnya nah. bang. Tenangan ketiga mengambil la janca. Oh. Nasweran, Nasweran, terjadi. <tukuh> nah, Hah, ha. ha. emang jam sih skor. Ya ahli tukang las pada sore hari ini juga ikut serta menonton pertandingan kita ini. <tukuh> Jangan ya, lihat, Omar Khan langsung berhadapan dengan... Ya, jadi ditutup kegelar. Hal-hal kan Ya, berhasil juga pertandingan pada sore ini. Ya, selamat kita ucapkan kepada tim Lampalul MC. Dan selamat kepada anda